...cantik diri dan awet muda dengan syarat merubah wujud dari manusia ke wujud hantu atau ke daun dan bergentayangan di malam hari dan akan kembali ke wujud manusia ketiga ketika fajar menjelang Dengan penata tari, Dani Silvia, Penata musik, Deni dan Irwanda Oktiawan, Penata Rias dan Busana, Leni Martini dan Dedek Vanka Artistik Hadirin yang kami hormati Serta Dewan Juri yang berbahagia Marilah kita saksikan bersama Persembahan Tari Kedaung Dari Kabupaten Bangka Selatan